Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatut ta'tsiyati asharata. Utay maqalah Kang Kapeng 11 iku aninda ki sallallahu alaihi wasallam Allahu qol. Arba'atun fil jannati khairun minal jannati. Arba'atun te barang papat minal qisali sayang propro tingka fil jannati ing dalam swarga iku khairun minal jannati tinimbang swarga iku. Nafsi ya. hayo kahanan ing Barang papat yang luyapek timbang papat liyani, yaitu yang suarga Yang suarga itu saja alfulusu dari status langgung Alfulusu dari langgung, maknanya status langgeng, di jalanan dalam suarga Iku koyoran luyapek minal jalanan di jalanan di jalanan di jalanan di dalam suarga Iaitu latul ikhomati dikesehatkan semua ini manggun di jalanan di dalam suarga itu an'amu, itu luya nikmat ya akan amul keluwe ni'mat li ahliya kedui ahli jannah min wujuh di nafsil jannah di dibanding wujuh di kahanan suwarku Waqid matul ma'alaikati utaiwala ngelayani malaikat fil jannah di dalam suwarku li ahliya Maring penduduk jannah itu kawiran duwe api minal jannah di timbang suwarku Waqid matul ma'alaikati mongkau utaiwala ngelayani malaikat Iku tak dulu nujuk nabwa khidma alai siya jadzir di fai ahli jannah di ngatasi duwure Ambae duure pangkati ahli Swargo. Nomor telu wajihwarul ambia ilang ngancani birokronaki. Jika siril cimi kelankas rojim waddomiha lantumai cim wajihwarul ambia. Wajihwarul ambia utai wajihwarul ambia. Ning pur bihin sangkeng para Ahri Swargo, berikan Nasir dalam Swargo. Di ahliya ketua penduduk Swargo, ghoiron wabih milah di dibanding si Swargo. Tetapi dengan teng suarco ini, kau misalnya mau kan jauh tersiksa. Tapi sing nyenang loh bosici suarco nomor loro status langgeng. Lantas status langgeng ningsuarco lu enyang nanti bang nope suarco. Parti nembus suarco lah mau setino. Terus titip mai malaikat nomor telu tetanggan beporon nabi. Ketika kita tetanggan beporon nabi berarti kita neng kampung para nabi. Kampung para nabi artinya kampung para orang sendiri dani. Allah. Oh, Jadi wow. kita melok grup-grup wong sing ridane Allah. Oh, wa wow. wa hasuna ulai kalaba. Tapi kowe wis padha lan bagus apa ulai kamu karo wong akeh apane roki kon dadi kancane terus dadi tanggane. Nomor terakhirin paling penting waridho wa ridane Allah. Oh. Waridho wa ridane Allah oh, fi jannati indhalmu swarga al-ahliya sing penduduk jannah. Ikulo khairun liyak fi minal jannati di kandung swarga. Paling menyenangkan lagi di surga dibanding surga itu sendiri adalah status kita gitu, diridani Allah SWT Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nantinya hadis sokhai diterangkan Kau mau bisa keluar gue ini, pertama gue gue gue gue, pertama gue gue gue wajo gue wajah Ini yang awamunas, maksudnya awamunasnya gue gue gue gue sama gue suarga langsung suwene Masa suweneh neng nyobus gini waela itu langsung boleh widadari, buah senang melarat langsung boleh makan, minum Nanti lali suaraku yang kau nusing dulu, kan? Masyuru, tenggini hati sohaya. Warung kue menoise, kue lon, wangan-wangan, ini- ini terus diumum ngebe pangeran, Onsongan. Onsongan itu, bergoyod dulu lali, nak suaraku yang kau nusing dulu, ya santri kalo masuk di sini orang nabi, sini boleh- boleh, nabi, nomor teater orang. Terus, warung kita pangeran, apa sudah cukup apa yang saya kasihkan kepada kalian? Sampun kusti, kue gak jalo o pemuda, kusti ini pun cukup merkos. Nggaknya bujuelak, sitok, kono, hitung pulau, wahyu. Pengirana kok? Laki opora jalur ridha? wah gede kusti deh. Kau rapih penting, dan akhirnya awang umumno. Buhilulaku meriduani, falah ashotu alikum abdet. Ukhillu manggono insun alikum mengata seserok abdet ing ridha insun wala'a shod wa'alikum ha'bah, dan saya kisah umumna aku iku uang sinta ridhani lan aku rabakal benci kue benci kue selawase langsung sujud, sujud meniyo ya Allah, wangkak ada nikmat sebesariku padahal ya rata ujallu iku kok. ini penting sekali, apa artinya kita di surga kemudian durasinya terbatas, atau jaraknya terbatas atau apa mana iku istidat mu'ri monglu lulu, ini di ilmu, jadi simpan yang penting Suara kowe itu di status melanggeng, itu yang Dibang kita dilayani malaikat, itu bukti orang terhormat, kan nabi berarti melok kelompok sing terhormat. Terakhir, diridani Allah Subhanahu wa Ta'ala. bahwa kita mendapat nikmat itu, ora lulunan, orang dilulu, tapi hakikat ekspresi. Sangoridan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ta'ala dan waridwanum minna Allah inabwa akbar kabeh neng dunia neng akhirat paling gede namung ridhani samba liana ridhani ta'ala kronosatam ni ridhani Allah ta'ala iku akbar ulit gede minjani ini amin dibanding skarbeni di roponimah nandinan kueh jajahi ridhani Allah iwi sombuk sampek no i sombuk tok nak kuehku ridha be Allah sa'ala putra di allahu anhum oradhu anna jadi wong ini bisa diridani Allah, dan ini bisa diridani Allah Mengenai orang yang kuper, yang sering bercucu, sering kemungkinan dari wali ku kecil Jadi dia ke sana tidak berjur Tidak berjur, tidak berarti merasa tidak enak, merosok kolak Terus Mer -kolak, merosok ga nyaman. Jadi, ini, kalau merasakan kolak nyaman, merasa tidak nyaman Itu biasa, misalnya di tengah merdiam mbak, terus gatal, gatal, terus kukur-kukur kok. Apresi pula, misalnya merengkut, itu no, langsung istighfar karena takut saya kalau itu sugini Allah sehari-hari itu. Jadi misalnya gue dikombantu atau dua tamu, bahwa saya sarapan, terus mangan makan, gitu, ambek orang jauh nyanyi, kaya iyo, kaya ora, terus ketok kurang ini, kurang itu. Tentu ini tidak menyenang.